Oke, jadi ada pertanyaan seperti ini Yang dimana bertanya Bang, kalau subscriber besar, apakah gajinya juga besar? Oke, oke, oke, kita bahas Nah, yang pertama Kita mau ngasihin dulu subscribernya ini Itu model gimana, kawan-kawan? Ada yang model instan, ada yang model alami Oke, buat kalian yang pemula Harus tahu ya, ini ya Kenapa bilang, gue bilang ada subscriber alami Dan ada subscriber instan yang pakai ilmu setan Nah, kita bahas dulu yang alami Kalau kita yang menggunakan alami Itu dapat dipastikan gajinya ikut besar Dan melusat tinggi Tapi, kalau kalian yang menggunakan subscriber dari modelan instan Atau sebuah lingkaran setan Dapat dipastikan gaji yang kalian kecil Nah, kenapa seperti ini? Ini sering banget terjadi pada youtubers-youtubers besar yang Tidak niat menggunakan skill dalam editing ataupun Tidak ingin menguntungkan penonton Dia hanya ingin jumlah subscribernya banyak Pada akhirnya videonya down. Kenapa bisa down? Nah jadi kalau dia yang modelnya menggunakan subscriber setan Dapat dipastikan Subscribernya itu robot kan kawan jadi, dia ini bukan orang yang benar-benar dianggap menguntungkan bagi sebuah penonton. Dia cuma jumlah subscribernya aja tuh yang meningkat, tapi penontonnya sepi. Nah, kalian bisa bayangkan nggak subscribernya nambah itu karena ada user atau pengguna yang memiliki akun sampai ribuan, dan bahkan ratusan ribu, yang tugasnya hanya untuk mensubscribe, tapi tidak untuk menonton. Oke, okay? gue ulang lagi. Jadi subscriber yang banyak tadi itu gunanya hanya untuk mensubscribe aja, tidak untuk menonton hmm. lah. Itu kenapa gue bilang itu subscriber setan. Kita hanya untuk mengeluarkan duit, tapi tidak mungkin dapat duit lagi karena kita rugi besar karena nggak ada penonton aktif. Jadi kalau ada yang nanya subscriber besar apakah penghasilan besar belum tentu. Jadi harus dipastikan lagi. Subscribernya itu alami Apa subscriber setan Kalau setan gak mungkin besar Kecuali memang dia Mempunyai niatan yang bagus Dan Yang namanya ikut Di komunitas ini Jadi gue selalu buat komunitas itu Gue selalu promosiin orang-orang siapa aja Di tab gue bisa cek di profil gue Gue gak kenal sama siapapun itu Tapi kalau emang dia rajin Komen dapet gue, gue bakal promosiin Dan insya Allah yang subscriber itu adalah user-user aktif bukan robot jadi kalau kalian kebanyakan subscriber menggunakan robot atau yang beli di media sosial mau itu di marketplace ataupun yang mau di shopee, tokopedia dan bla bla bla selanjutnya itu dapat dipastikan kalian hanya memiliki subscriber yang besar dan mendapatkan accent yang kecil oke okay, yang lebih parah yang lagi kalau kalian belum monet deh sakit. Kalian akan bolak-balik ditolak. Oke ya, segitu aja ya. Jadi kalau yang mau gajinya besar utamakan dari yang alami. Alami itu gimana? Sub 4 juga salah satu merupakan yang alami karena pemain sub 4 itu menonton dan aktif di mana-mana. Kecuali memang dia udah vakum. Kalau udah vakum ya udah deh. Lebih baik di-unsubscribe aja. Bukan yang mengajarkan yang jelek Tapi ya kayak gitu Kita kalau kebanyakan komen Dan kebanyakan subscribe Itu nggak bisa subscribe lagi ya kawan-kawan Jadi kasihan juga untuk yang aktif Ya nggak ada salahnya untuk subscribe yang vakum Dan subscribe kembali yang aktif Agar sama-sama menguntungkan Oke segitu aja ya Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya